di akhir zaman karena banyak orang yang durhaka lawan Ibu dan Bapak tidak ada desa yang sigrak siksaannya di dunia sebelum akhirat selain daripada ukutul wabibayah menyakitakan hati Umma dan Abah atau menyakiti akan badannya hmm. sigrak Segera di dunia sebelum di akhirat. Bahmusa anak anlap kalah dua, dipe, nang siku nang sakit parut, menangis nyaring, nang sikung nang kada sakit parut, terbangunnya, terbangun kan nangis juga. Jadi nang pemulaan tadi ngalinya pembawaan, nang ini penyahutan. Ini juga hari minggu aja kah hari kemes bawang senayan tetap ini seminggu aja gitu baru datang bahanok ke Padang bahanok mengadang pinggang nah jadi kada istiqomah lamun ada orang ketuha melihat kita ini kada istiqomah wajar yang mende sarikin untuk Mbak. Kenapa jadi disarikin? Karena istiqomah disuruh Tuhan. Apabila kita kada istiqomah, Mbak arti malang perintah Allah patut saja lah mende sarikinamutuhan. Pastakemin, kama umur Mbak perintah kada. Pl amar kada. Mbak datang, Mbak nu kada. Mbak datang, Mbak nu kada. Lo disarikin ya, oleh Tuhan kada istiqomah lam waktunya kada ditetapkan. Kalau sudah waktu itu ditetapkan, apapun kada bisa merubah. Urang pun tahu waktu ini urang kada mau. Jadi, waktu itu waktu begitu mau nah, wirid itu. Jangan seperti bahain kada punya waktu yang tertentu. Salah bang mau. kayak bulu ayam. سأفا وجر عامين من mau هذا ما هو فاستقم كما أمرت لذا لم أعيق لأيان وأنوا استقاموا على الطريقة وأستغيناهم ما أن غدق لذا لم قصده حيثما diukurlah di Batu tetap. lalu banyak titik tunggal titikkan tes tes tes berlubang. Ada batasnya. Karena istiqomah. Ini bawa ayah kerjanya datang datang sebulan. Terlalu itu pulang dua bulan baru terlihat. Nang Tuhan itu kata-kata tujuan kita, batu kalampayan yang itu kata tujuan anak cucunya nang melanggar istiqomah mana bisa dapat berterbeliung. Ujar bahasa kampung, kada bakat ya kabagawi Dawi kami tujuan lah, baulah misalnya setrot sudah melulihi setrot ini bu ujung kawatul haji sekalinya tujuan saja setrot anak bulah limun pulang menambah pengalaman, buleh bulah pulang, limun, bagus. sudah limunnya hasilnya kalau buleh rumah udah tajuan aja, rumah pulang merasai. Kalau orang selama mencari pengalaman, ada istiqomah dalam satu usaha, ada bakal berkat. Sebab malang langgar perintah aspakim. Ya istiqomah adalah sugih itu juga kita bisa ringkasnya ya kalau ada istiqomah ma'ajar pada istiqomah juga wajahnya ma'ajar, ma'ajar wajahnya belajar, belayar pada ma'ajar lagi baca mulut minta juga ucapnya baca sebelum malam Ucap, ucapnya ampih, tengah dua tahun banyak orang yang membuka-buka ma'ulut di rumah di rumahnya baca mulut di langgarnya baca ma'ulut tapi sekarang mana lagi? kalau menyambat si asin pinya mana lagi kenapa jadi hambar ke Pak maka ujar asam basri kalau mau kita haram menyerah wajah sampai Pak Puting Hah? apa ini apalagi wajah sampai kehulunya jangan kalah lawan orang nambah oleh orang berlepek itu kalau bicara antara akhir nangaran pertamina nya dihabisanya pertamina stamina tahu pertamina ikan yang merah kan hanya habis-habisan kalau orang bertinduk kalau sudah ronde yang kedua habis-habisan dalam setajul sentuhan pokoknya ribet belum Pak, karena ini pak habis habisan ceritanya, teng eh, habis sudah. Walau pokoknya jangan sampai penonton mengumpat corong ini, artinya merasa apa ngaruhnya teh? Kadar puas. Nah, habis-habisan. Akhirnya apa? Hanya dari sedikit, sudah. Tapi mirip Lelnya yang sudah berharap darah lawan nana makami darah lawan nanah, liparnya bertambah, dana manggahnya bertambah sedang malam wah ini, aih bahiman masa apa? Bahiman masa apa? Bahiman masa apa? Mau dibawa guring mati guring kurang guring pada kau berzikir, sebab ini sudah taraf finish aturannya ini sebenarnya dasarnya yakin. Kalau Allah kalau itu yakin itu kah? di mana dalam langkah yakin itu anda kah kah? Kada. yakin itu di dalam pada yakin itu di tangan Allah. Al tahu yakin itu di kekuasaan Allah. Minta kepada Allah Kenapa jadi minta yakin kepada Allah? Karena yakin itu di tangan Allah, bukan di tangannya. Yang lain. Ya. As'aluka ya Allah, yakin dan Minta yakin nang jujur, jangan yakin nang salah. Minta kacakan nang jujur, jangan takacak nang salah. Minta kacakan bayang. Kasian aja, ini tali lah enggak punya barang, tapi ikuti tali, tali itu ada ambayangnya, tapi ikuti ambayangnya, nunggur pasumnya. Menteri, tapi ikuti talinya, selamat. Jangan kalah lawan tersan. Kan tersan lagi, di utang-tutangnya pakai tali, jadi iya. Nah, nyebarang ke tersan kan. Banyak ini sih modalnya, kalau apa Misal banyaknya ada yang ketujuh lantaran, ada yang ketujuh pinjau, dengan misal tuan sesuai tuan supaya dia paham itu bang. Nah, ada yang ketujuh membuka lubang, atletik terhe. Kan? Hmm. Ya karena orang sepak bola itu kalau sudah waktunya tinggal lima empat menit lagi pokoknya bola itu bukan di kaki lalu main long, tang tang tang mempercepat waktu tuh. sudah dua kali lagi nyata kalah juga ada bola lagi nanti sepak. Bang, ringtone besok. Nah, main ringtone nah, artinya kalah bolanya tapi menang sepotnya. Nah, ya kita tidak menangkalah kita melihat dunia ini menjadi misal contoh jadi ilmu pelajaran. Fakta diruk. Ya, ulul abbas. Jantung. Jadi kalau hotel yang sudah kita lakukan ini Baik Manu Mangga, Manu Menyasar Makinnya Baimat, Bakaincong Makinnya Sebab ini waktunya satu rumah lagi Menyadih sekarang awal lagi Kalau Bang Badi Kobol, dua Dua malam aja lah, belum bakal bertakura Cobaan kalau hotel jalan kemari Mulai bidangnya akademika Ah, habis dia nih polisi banget ya Sampai melipat di lagi Apa? Kalau hari Nah, tapi ini jurang keluar pulang kena kubur kada? nah selama ada fulus, lalu kita hendak membagi-bagi Fulus itu asalnya kadada, akhirnya kembali kepada kadada. Kayak kayaknya kita kan nipuk alam samista asalnya kadada, kembali kepada ke dadah kan yakin namun ada asalnya kadada, ada terus-terusan sama dengan Tuhan Mustahil. sifat alam itu dasar memang. Sipat alam dari kadadad ke menuju kepada pedadad. -ke Jadi selama ada, selama hayat dikandung kantong ini. selama pulos masih ada di kantong. Ini menggunakannya habis kau lagi, habis kau lagi. Selama anak muda, masak untuk menteri umum sudah tuh. Ha, ada kawal lagi, hanya menjadi lagi kita. <gif> ada jadi lagi, mangga umannya aja. <gif> nah, itu ajal, ya, dari nah baby, ya, udah, ya, umum. Ah, itu namanya saya aja. ya awal jam musim hangat, tapi belum. Alaka, wala jilai, tali, tanani, ada wala jilaih talitamani agak bisa terjadi nah ini kalau bisa pondokannya, jangan jadi guru habis habisakan ilmu nang di otak utak guru pesawatnya apanya? hanya banyak majar kalau bisa jadi kita itu penuh dulu namun kita ngebaluman papa sudah jadi guru waktu banyak mengajar. Jadi, belajar itu hampir-hampir habis -hampir ya. Kalau sampai lagi, apalagi asyik dengan majar, ma maka kadang-kadang lagi waktu untuk menambah. Sedangkan Quran menyuruh zidni, ilman. Menambah disuruh itu ada menambah. Adapun mahajarnya, perbukitlah, ya, singkong cukup saja. Belajarnya, kerjaan, ya Allah, pegawai. Di sini kita banyak susunannya aku ingat nasihat arwah julak guru zaman mengaji lawan guru sa'arane, ayo jasirin habisakan nagit marinanya ngonong di ilirnita mengaji pabangil, habisakan nagit kakaknya ngonong di bangil Mung ujar silin belum habis, jangan ampihnya nyawa julak maka itu masanya ane ini apa lawan silin amin, bapasan julak, buru Bangil bapasan Jua, padahal langsung amin, lamun belum habis, jangan disuruh dorek kata lalu habis, sudah, hanyar dorek Kayak itu pasang tasal enam pulak, banyak sudah mulu bocak, kaya kayak habis sudah nak, nak hanya kalaiin pulang, Nah pulang, angkai itu, jadi jangan jangan baju lulu betang kok, kayak. Oh, salaminya mati guru jenis run kahirnya aman, nak belajar lagi saja mati guru teman ya, lagi belajar cerahat. Kan cerahat itu nafah ini, kainu, kainu. membaca ini. Ya Allah, Kafir ini, ini. Lalu caranya kita membaca menurut telaat itu ada aturan, ada boleh dicampur campur kalau Ibnu Katsir edukasi Ibn menulis ayat Habis. Nah, hanyar pulang karena balas-balas ayat tadi. Kajawahi setengah ayat ini, enam ayat pertama ini i'tibat samnya angker. Nang ini nang hanya hanyar buluhin muli buluhin sendiri itu pun di mana i'tibatnya, di mana waqofnya? Di fi'il kah, di maf'ul kah, di fa'il kah wakafnya Itu harus tahu itu, kaifatul ada. Dan Quran jangan ditambah-tambahi. namun badahulu berkuryak, bercontok, balu mempakaan namun urang-urang kadahalin, berdiamar ibadah namun namahalin, pada kogulitnya, lamah, dan tuhatnya kenapa? karena mahadirin yang mongkar, ditanggung bagaimana lho? pada maamun lho berdosa aja pada saatnya ini jenis mursyid deh, ingatlah bahari apabila kita hendak mayat langsungkan kita di rumah lalu, berojenis lengkelokyo Latih dia ya baca, okay, makanya. Lamun ulun baca dulu, nang kira-kira nyawa itu nafas panjang hingga dimana? Memulai hingga mana menyudahi? Wakaf ibtidanya. Nah itu. Kamu lamun nafas handaknya kan kita nak membaca waktu orang menyuruh itu waktu masuk di gelanggang kan tentu nafas kita panjang kan tentu handak. Nah dimana wakaf mana tidak? Sebab padinya naik ke dalam gang, murid agina sulung tohir, kata-kata ulang salahnya waktu latihan, nafas panjang B waktu main, nafasnya hendak mawakob, mawakob, mawakob, ibtidak, bisa ditutup ini kata ulang, kita akan ulang kaya ini, karena sulung bisik murid nah itu kasih bahari itu qayfiyatul abda'nya itu kalau anda kena itu bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ا الى المستقيم مالك يوم الدين membaca kala membaca dengan Ya Ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maliki mustaqim wa 'alaihim? Akhirnya Sebab itu Quran, mulai fayah, sampai tutup ulang, katakan mulai fathah sampai wawaf mulai habis belah. Wawaf mulai satu nafkah. Kayaknya tidak ada ini berat dicari. kecuali orang yang dan sukses Ini berani mengajar curhat. Caramen belum tapi paham dua lagi cara-caranya. Hmm. Itu supaya diingatkan. Kalau menangis berminggu-minggu. bakiyo datang, apa Aku menangis saja berminggu-minggu. kenapa nah, masalahnya? Coba kamu cari ia kan di kirat asyraf. Adakah korek yang mengabar? barang aja kiratnya saja. Yang membaca allahu walam yakul lah kufa kufa itu kenapa? Lamon, walam yakul lah kufwan ahad, walam yakul lah kufu an ahad, walam yakul lah kufu ahad, an ahad ada kalau walam yakul lah kufa Dimana di mana justru mencari apa-apa, itu pada umumnya menyalahkan kalau lagi Lama di dalam pengetahuan sedia sudah belajar, khusus masalah itu spesialis dan spesialis dan spesialis dan spesialis dan spesialis dan spesialis ini spesialis dan spesialis dan spesialis dan spesialis dan spesialis dan spesialis dan spesialis dan spesialis dan begitu dan spesialis dan spesialis dan spesialis takutkan spesialis adakah ku faih menjalur lempian yang mengajib imat, gini sudah ada terdapat apalagi saya nah jadi kita ini sudah habis dengan buju-buju spasialis kita lagi dengan ubah ubaknya ini tulis di buku hukbah kita nah, buju-bujur gana, gana tulisannya Korannya barisnya pulang dibaca pulang mungkin ada ya, kesin kecil-kecil juga besar-besar juga ini Korannya yang hadisnya Nes. ya kalau namun hadisnya luput membaca baca perannya luput maka mau jadi orang lain kalau menagur kenapa tungkat di tangannya kalau menagur kita Barabeh, jangankan orang yang salah membaca hadis peran. Hukuf mudah saja panjang. Pada pada ayat cuma yang dimatnya hukufnya panjang. Pada ayatnya siapa? Ayat ayat orang yang alim Tuha. Ayat masih tujuh Ahmad berdiri sini, ambil tempat bulik bulat tujuh sini. Karena, jadi bulat biar Rasulullah ada tujuh di sini rasulullah itu panjang sumbah yang daripada tablighnya panjang baru sembilan Rasulullah allah Rasulullah tabligh rasulallah itu makruh kenapa tapi sembilan allah tidak tidak boleh sabang kau yang namanya yang tepat jam matanya Baluman lagi terburuk Datang rasulullah aku hanyalah hari ini dapat izin mengesahkan perasaan selamat diawas ah tahulah murid Rasul Amin sangat fil-filah ayah ma'ambil Rasul Amin sama lo kok sama jadi disini kita benar-benar ulang alim tuha, iya Ahmad niamat negara alim tuha, Ujagur Semen tinjaka Adi Ahmad itu nama iya jisudah minta aja iya napa katanya cuma iya minta aja Ujagur Semen kan la yariful jawhar ada jawharik hati-hati lah anu anu neh mun Qur'annya kasalah habisnya malih anu aran salah tadi pang kalau pina balan ngatur sampai di sekolahan, di sekolahan kok ada di masjid bukan di masjid, kalau di sambil tertawa suruh Ya Allah <tik> ya, ya, <tik> Artinya ada di antaranya orang yang jadi imam bacaannya kayak itu lalu nyawa jangan kesini kalau kita bahari di tes di kelas aliyah terakhir di tes patihah hal ata di tes seminggu hari seminggu kamar angkat mublikan ini calon jadi hakim Ka ini tamat ini mencinta darussalam lah ini ke bacaan orang tamat darussalam jadi imam anteng hal itu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 Apalagi lagi nang kita sifatnya orangnya ketujuh penyarikan gensi pada biarakan itu lah nah inilah nang supaya nah kita nijamin sudah akhir benar tapi masih ada nang bagus qallatun mil awwalin wa qalilun masih ada lagi tapi qalil qalil lah akhir makharjul huruf itu penting penting sekali sebab salah makhrajnya salah maknanya kalau fatiha lahnam yuwayurul ma'na termasuk orang itu ummi kalau boleh jadi imam selama ada 6 kari bukan minta biar anum tapi kari biar Tuhan tapi ummi ummi di belakang saja ummi nah ini nah ini jadi pasangan itu habisakan dengan barik, kecuali guru pada habisnya hanya balik ke layar. Ini masalah amalan wiridan-wiridan Quran biar sedikit tapi tetap. Dan apabila lepas waktunya wa yaqdihi idza fatahu di kodok. Kenapa ya di qadha? Hatta nafsu an-nafsul Supaya nafsu kita ini menjadi biasa mengekalkannya. Wata tamaranya alam udawah mah supaya sudah terbiasa udawah mah tadi. Bukan mengorder itu ngalih, mengorder itu ngalih serongnan. Waktunya lain ngalih lah ngajeli merasa ngalih mengorder, dok dok mengorder kita belum tatape waktunya. Cuma kita ini belum isi waktu juga lagi, itu kan? Jadi banyak dan lain masuk, di alih mirip. Ini belum tetap waktu. kalau Kiai Hamid, Kiai Hamid pasuruan kada ada waktu lagi untuk nang lain karena Kiai Hamid itu bakti bangunan Guru mengaji di pondok ini, Guru ini memaji wirid sekian memberi pondok sini memberi wiridkan sekian, sini sekian sampai masa sudah Tuhannya Qiyah Hamid merasa banyak dosa dengan Guru karena banyak wirid-wirid yang diberi Guru, kada terbaca Lalu sizen membaca wirid nalaran guru dengan kasar minta maaf lawan guru sehingga ujar Kiai Kusyairin mintu Hasibin waktu berubangnya datang ke sana Kia Hamid telah nerima ujar Kiai Kusyairin mintu rakyat Hamid Anumata Muhammad terlambatnya nih Hamid inya marasa biasa lawan gurunya banyak banget wih kalau kita baca waktu nang di balik wih ini kalau kita baca jadi inya nih mau gurunya daripada orang lain jadi maaf aja inya kalau kalau digambarnya kalau kaderannya itu orang mau utamakan guru nah supaya kamu tahu nang mana datang nengin artinya nang menjaga rumah ini min Tuhan yang jaga memadahkan minang tuunda hamid itu nyawur oh, banyak liritan dibaca maaf aja minta kiai juwa pulang min Tuhan yang enak kaya kusirin sampai kamati pulang lalu min Tuhan hubur nah kia halnya paguruan si siapa habib jafar dan syokhan sedap wali kutub bakate juwa pulang nah ini makam sampai kamati karaknya kadangnya lagi harganya itu kak nang paling disariki iblis Iya orang melakukan itu sudah Sugih mengaji kalian guru sayang sampai matinya pulang berkata elang buruk umur rumah iblis barang kita dicarinya jalan bermakna supaya terpisah lawan gurunya supaya jauh dengan iblis sebesar yang kita macam-macam jalan sebabnya tahu ini lah umat yang paling besar Tuh serbanar itu sudah nikmat besar banget sudah itu kadang-kadang gampangan itu sugih alim sakubur kehamid lawan kekusyairin lawan habib ja'far dan sdf habib ja'far dan sdf daripada bukbiyahnya menyandang bala iza'balu adan iptalah Tandanya uang yang sudah dikasihi Allah Tandanya wali-wali Allah Yaitu kada orang penyakit Malah bertambah Nah ini Mempaham bahwa ini cirinya aku dikasihi Tuhan Sasar bertambah ciri, sasar bertambah Bukti yang menentuakan aku dikasihi Tuhan Sasar bertambah buktinya Sasar bertambah yakin Kada mundur lagi. Napa ujasa hiluburja? Walaihi dimun hasimi. Penyakitku ini jangan berkurang, pecambah masa apa? Walaihi dimun hasimi, haydimun fatihi. Ia Allahumma adzabillah. Lalu kalau kita ambil kain baju sepati, maukah diambil? Diambil maafkanmu kalapa kan mantuknya iza'abdallahu abdan irtalah makfum mukhawatannya apabila Tuhan marah kepada seseorang diangkatnya penyakit itu dihilangkannya penyakit itu marah kepada Tuhan akhirnya makfum mukhawatannya wakilnya dikata nah ini nah salaman kita nah apang mengkandakan ini kompak nah itu ini bukuan abahan abang nih nah menyusul dengan abang-abang sekarang juga habis baharik nih cuma si Dini kawal lho yani. ya nah, nih nah, ya Allah lah nah dibawa si Dini nih dibawah kula nih nih nih nah majrik, jarkasik, jebah ya Allah, tiga nih nih nih lah lho ya nih nih tapi lho ya nih ulang kasiangan nah ini ulang kelampung Melayu nyampungnya taban di situ nah pada siang malam Nila, wasland hanya mau kawinnya, men. <tuk dipakai> nah, tapi dulu kita kerja. Cari apa yang terjadi. Nah, boleh Ya, sudah, aku Nah, mabom itu mabom muka lapanya, tapi ya Tuhan syariat. lawan hamba dihilangatannya Ujiannya itu dihilangatkannya. Hakon, kita. Di syariat itu banyak. Alu mun jo jalak. Lai jalian nan lagi. Memedai buku lah jo sidin Jangan nyawa mati kata wali di ulum maqam mahabbah. Jangan mati kata wali di maqam mahabbah. Bulu cubo cek. Harat. Jadi pikir-pikir-pikir yang sudah nang ka ini kagak. Cucok. Cucok. eh seisukan tadi tadinya lima kali bahala darah bercampur. Nah-nah, sehingga berapa saja pesan anda pada kawak Kaya kalau rasa Kaya berasalam kalau kau umpah Habib saja tadi kan tetap itu Adalah kalau orang-orang di pada Padahal aja, labah aja. Labah Nah mudah-mudahan ya Pas namujar Nabi itu tuh Nah idahaballahu abdan ibtalah tuh Sobara istighfar, Jadi ujar hikam, ifaqat, datang penyakit? Kalau orang baju-bajul buji hendak naifat. ini orang hendak naikat, ingin datang penyakit itu akhiyadul muridin hari rayanya hari rayanya yaitu waktu datang penyakit al-raya artinya seharusnya waktu datang itu bergembira sebab hari raya hati hari bergembira ujar hikam bah ujar guruku kita hikam itu banyak-banyak mewarliyakan manusia bila hendak jadi naib pajen itu, ya kan mewaliakan orang nih, mah banyak banyak kita pikem tuh mewaliakan manusia, isinya itu bang. Uruhul syakat, ahyadul ujar Ujarahabul idrus, ingatkanlah nyawa, penyakit kalau mati jadi jangan takut. Ini unggal jadi idrus tahu tuh paru-paru unggal sebelah plastik. Karena Mbah Nuh ada jalan, paru-parunya, ngalih karena berhinap, ambil remote remote-nya di luar aja banyak, dimainakan, ternak. jalan, paru-paru baremote paru-paru baremote, kayak gini ya tersimbut-etes, sambil geli aja, ya. geli hujan ya. sama dokter pulang, menyalusaknya sebelahnya, ganti pulang plastik pulang pakai remote dia pulang jadi karena sepuluh tahun dibuka pulang operasi ganti pulang jadi dia harus terus sama dokter kita kalau sepuluh tahun kejar pelawasan siapa tahu esok mati kau bahasa apa kau tetap batapkah ya bahasa Endro tuh ya emerald kalau nya kan ngajeng pao kalau nyata nah, apa ini kau tau kau jelhabib ibrus sepuluh tahun kalah siapa kalau besok mati kau hanya nyawan yang mati baktanya lamun undan pasang buah-buahnya ini yani, kau jelhabib ibrus tak mau apa unda rebot <laughs> sambungkan kau apa kisah sebenarnya lupa apa Artinya, gembira dalam mati dasar pertama alim keturunan rasulullah orang orang kere takutkan penyakit ek ta. bukan jadi ciri-cirinya habib yang asli suruh dan macan apabila macan iya maksudnya itu artinya ada takut ada gentar yang macam-macam itu dasar-dasar asli lo asli lo bangun nasrani pulang mengatakan kayak apa aja penyakit ek dalam Jangan perlu takut, tidak perlu takut, tidak perlu takut. Apabila kita dapat sakit, lalu di hati menganggap penyakit ini mematikan. Iya, pada iya, iya, iya, iya, iya, pak. Ujarnya hikam apabila datang penyakit iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Kamul pegawai angkatnya bang ber penaik, insya Allah garing tak Ini pegawai dari mangga. Datang berita presiden mengangkat inya jadi menteri pulang main golok. Akunya gagah, ha? Ha? Rasanya cocoknya obat penkawatnya ya kan jalka wabku ini jadi nanya siang malam angin yang salah-salah ya <laughs> ya angin salah-salah artinya salah tujuh ya kan <laughs> salah tujuh <laughs> Allah <Halo. laughs> walhasil lamun handak pujar Guru mati nyawa jangan wali dalam makam mahabbah uh, mahabbah artinya lawan Tuhan itu nah imung, ya. imung aja lawan Tuhan Coba ikan nak rasai, Bakamih darah lawan nanah, bahela darah lawan nanah, mendaftar merasai, minta lawan tuhan, tapi kan boleh kan Kalau minta bala Nangkai mata awak, namanya darah keluar nangkai mata benanah, berarti ucus buruk, berarti ginjal, rok, ya rok cuma lantaran artinya ini ya kado bangsa bayi ajaib. Nah, aturannya kalau bapak-bapak lagi cuma bayi ajaib. Karena menang, langsung juara bertahan, kada, <laughs> Cucuk. Namun jain ini sudah hancur. yang masih ada bapaknya. <laughs> cucuk, cucuk. Allah. <laughs> nang orang paham tak? Paham tak bandar itu tak? Mm -hmm. Paham tak? Langsung mm. uja Allah bapak. Nah. Jangan di Kuluman koluman. Nah, mati kuluman yang dirapas lapas bisa kalinya koluman. Alaiha fan. Ya kalau hancur Hancur kalau fan isim fa'el tuh dawam. Nang fan Itu Baumuran bau umuran. Kalau fan nih kak bau umuran, kalau ba ba nusuliat orang mengadakan kan fan. Iya, ini cembung, aja lagi, membendanya tadi, tadi di, nah ini yang lima waktu banyak, sedang meninggalkan subuh ya kan subuhnya banyak, soalnya gara-gara bisi anak, subuhnya pukul 8 alasan anak bakame, abahnya apaan anak, 10 alasan, asar pukul 6-18 alasan anak menangis pada duanya repot mengurus sehingga Johor sampai ke asal pukul 6 -4. pas Johornya jamah takhir nang pada dari kitab nah coba Johor Asal di kampah lurung kada sembahyang dengan alasan najis tapi Kalau kalau singgah di lurung sembahyang. Johor asal Magur subuh kada sembahyang dengan alasan aku kada bisa sembahyang. Alasan kada sembahyang. Johor asal Magur isa kada sembahyang juga. Kenapa? Alasan sibuk, hmm. ada pulang ilmu, nang belajar kan sembahyang kada wajib selama ada nang menyembah baru bujur lagi, masih ada nang menyembah, ampihan nang sembahyang. Repot pulang guru sopir, repot pulang guru rumah dari sama lama ini guru muda, hampir repot eh nah ngetek silamkan dia dapat lagi silam siapa oh, kan, akan bertakunan tidur lagi dahulu mas adah duduk, lalak, kirat ditakunan kan eh turun muda maka bisa membawa anda rumah membawa mas adahnya maka mungkin apabila dibukakan urungnya tulisakan aja asal nama tulisan ikam apabila tulisan tangan nikam ke Jakarta masih uh, wah habisnya mana panggungnya eh. haa Rana yang sudah silam ini, salamat, ham, jadi yang kita pikir-pikir kayak itu, ter, bersyukur Kita nang hidup zaman nang nang zaman sepak bola nih ya pak, kan ini zaman sepak bola. Kalau pahaman ini sekarang bukan bola sepak lagi, ini zamannya zaman bola tampar. Nah, jadi kita kita ini mengkala paham di sepak bola tampar-tampar ulang benar ya zamannya nih jadi kira-kira bagus mati Zaman ini bagus matiannya jangan seboleh jadi kita tuh nyaman tadi bang tapi ada lagi macam-macam sakwa bagus mati, bagus hidup bang bagus pilihan tuhan kalau lah nah, kalau sokor pernah bagus Allah bohong betul, kalau sudah ini hanya menggiring aja minta karena ada faktornya di hati, sering menjawab, dalam faktor Nah nunggu di pulang kasihan cucu ya Allah kasihan anak minta pak pura-pura mati pak apa mau mati ini kasihan anak itu ditinggalkan pura-pura mati ayo nah kor ya nah minta jadi cuma boleh percaya jadi kan lamun mati itu kan kada lagi kita lamun Pura-pura mati, ada aja cuma, kalau dapat musya lagi, nah itu. Kacawalin angkawasul-kawas saja, angkawasul apa? Ya kalau? Artinya fa'alai kabih khas sati nafsi, itu aja Itu mau, itu kabih antama tujuh, kabih sokur, artinya. zaman, hadas zaman alabikunna nuhadiru. Seindah Rasulullah SAW, malah habis kesehatan kegembiraan, bihufurica di orang yang meninggalkan salat itu kafir hukumnya. Kadang-kadang orang itu sholat di dalam perkiraannya, padahal ujar udang bukannya sholat karena rukunnya ada cukup. Tumaknainahnya ka, atau mandi wajibnya ka, Ada mungkin. Ketawa udunya pada ya, bocor, kan hukumnya kan sembahyang juga. Ya. Ya, nah. kadang-kadang pulang kiblatnya kadang kekeyanan, kan kita mesti ma'rifatul ada kalau ma'rifatul kiblah, mangan ya kalau kiblat itu tahu di kiblet, ini di dalam satu rumah rumah neng hanya hanyal diulah, hanya di sela, hanyal di diami. Siapa sembahyang ada ke sini? Umahnya ke situ, nang anak ke situ. ini ya, kamarnya sebuah sebuah sero, karena di rumah itu kada bisik padoman pedoman kiblat. Aturannya bisi padoman kiblat. Anda bilpa imam masjid mercapura pak imam nang di situ, Mahanda, nah berapa nomornya, berapa derajat, ciri, kemudian ini apa, <coughs> ini pedoman dianggap di kamar cagar sumber kita, Lamun saban kamaran Sumbahyang, saban kamaran kita sang. dengan syarat dengan ada di sini besi paku, karena apabila ada paku besi ini kan ada bujur jalannya, Minyak ada bujur jalannya, nyontak sesulah pas lewat masjid itu tadi nah bercerai nah nah nak nak jalan aja tak ada bercerai ya Allah ruang sini ruang sini pada bisa tabrakan jalanan kalau banyak nenek rumah kita kenapa kan ada banyak pribadi ini maka untuk sumbah yang menghadap Tuhan nenek satu lagi kuburan pulang kadang-kadang kuburan itu kita lihat lepas dari kiblat nah ini apakah kesalahan nang tukang tabuh apakah kesalahan nang? Eh, tahu lah pokoknya asal bagus lihatannya aja rata biar jalan kiblat ini kalau orang jadi ini, jadi ini jadi ini orang jenis ada tahu di agama sehingga nanti itu sampai ke mati pada kiblat madaknya ah mati bacilantang, mati bacilantang kenapa? macam mana? macam apa nih? dalam tabella nama akunnya ini orang jahil, apa nama alim akunnya basnya? coba ikut. ah ini ngeri hidup di zaman sekarang nih, ngeri, ngeri. Musibah yang kalian laki blacknya, nah, nah hati-hati. Kadang-kadang tuma minahnya, kadang-kadang ikhlasnya rojol. Alnya membaca katahannya lepas. Nah, kadang-kadang ikhlasnya rojol mus takim. Kalo bisa membaca katah, gimana pak? Sumbah yang lain coba kita tes bini kita sampai maaf patehahnya, sampai apa? tahiyatnya. tes bini kita. Sekali tidak dites, coba kamu baca patehah, aku tidak mendanggar, maka apa tidak mendanggar, aku akan baca, supaya menjualnya. Ujian yang ada, pia najam baca, kan dulu, juga, jadi yang ada yang ada yang bisa juga yang jadi <tuh>, menurut kita membaca dulu aku hendak belajar oh, ya, nah. ayo <tuh>. sekolah lah, pada dua, tamat tamat sekolah, oh tamat tapi baca-baca halnya bisa macam apa sembahyangnya ada no, yang hendak dikawinakan anak hendak dikawinakan dicakuni kenapa napa sifat Tuhan ya, banyak kayaknya. kenapa napa banyak kayak, anak dikawinakan banyak kejahatan eh, sekolah lah tamat cuma sekolahnya ada sekolah sifat 20 kalau ada bisa ini eh? ha? Huh? coba kalau kita susuri hendak masuk ke arah kata, saya hendak masuk ke ini banyak lagi yang mesti diurus di badan kita, banyak yang mesti diurus, Dan untuk kesempurnaan badan kita nih banyak yang dihajatkan kita itu seakan-akan model orang garing, musti of nama, di dalam satu rumah sakit spesialis yang itu, nang hanya ditangani oleh dokter situ. ini napa? amun kita adalah garing, banyak penyakitnya. Masuk kopi nama rumah sakit, tapi baru hilang. Macam apa laki-laki? Pasirnya boleh-boleh ada-ada. Ini agama, nih. Kenapa? nang penentuan surga dan mengenai nang perduain, perduain ya? Kalau gue, siapa nang perduainnya? Nih, nang perduain ijar arwah guru paskul anwar lawan guru semen mulia lah man nian malah dilajari akan dilajari akan karena mana walau tamat sekolah nian belum bisa jual lagi perhukunan nangka itu wasiat guru paskul anwar guru semen jadi guru semen ini cekan ngawasiat melajari nian. Biar tamat apalah, belum bisa jual lagi. Ugang Aan, igamanya, igama sinyal batu, igama, balum bisa lagi. Iga, gua sama dia tanya dari gua ke semuanya, jangan gua bilang sampai kematian. Kalau kau lapas pas maajal, pas kekinian, ke pangsitian, sampai tarawih, tarawih, enggak bimyan. Sedih di rumah, Kalo ada jaga laki ya. Pada gagang mati sudah sedang habis tugas ini nah langsir siapa meninggalkan sumpah yang akhir. Pokoknya hari salam alhamdulillah di benua-benua masalah, paman kara kah ke Siapa meninggalkan sumpah yang akhir 1000000000, pokoknya hari satu salam man lepas salam makan angin dong, pakai dihara. Siapa meninggalkan sumbangan yang aja maka kafilnya itu banyak nyataan. Wafilah di sil ashar mantap lepas rasul. Barang siapa meninggal sumbangan yang aja, lepas daripadanya tanggungan Allah dan tanggungan Rasul. Rahmat Allah lepas saat Nabi pun lepas. Ayah. Banyak dalam ini kalau sumbangan banyak banyak tekan banyak. -banyak. Siapa menjaga sembahyang <todong> fardu adalah sembahyang <todong> itu menjadi cahaya dan menjadi petunjuk dan menjadi keselamatan dia hari kiamat siapa tidak memelihara atas sumbayang tidak ada baginya sumbayang menjadi nur tidak ada menjadi petunjuk dan keselamatan dan dia pada hari kiamat itu berimbah lawan rombongan fir am dan kakrun dan ha man, dan Ubay dan kalab kalau rombongan mimea ah, kiri kekiranya masuk neraka caranya hanya kesalahannya sung yang aja kada apalagi lagi kuasa-kuasanya apalagi lagi ron zakat-zakatnya perangangku faqatu wa qat tasrij min rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kufri tarikish shalah wa kadzalika qala anas sahaba wasallatu wasallatu fa qala ba'dhum ma sami'tu ashhabar rasulullah yaqulun fi anna amal inna tarqahu kufran illa shalah tidak ada perkataan sahabat pada amalan apapun yang menjadikan kafir kecuali cuma meninggal zumbah iya yang Fa iya kasma iya fa la atau fal kaso inha jauhudah diri engkau jangan tidak sembahyang atau meninggal sebahagian dari sembahyang fa in faqad zarraqta halaqta alhalikin wa, al wa khasirtad dunya wal akhirah dalika huwa alkhusran nabin Sebagaimana kita wajib menjaga sembayang, haram mensia demikian tambah lagi tugas kita, wajib kita memaksa bini kita, anak kita dan seluruh orang yang dalam wow. di dalam wilayah kita. Nang di dalam wilayah kita, mau kita jadi kepala, nang di bawah kita ini kita wajib menyuruh, memimpin inya sembahyang, menyuruh sembahyang. Nah, sudah diri seorang bini, sudah bini anak lamun anak pang jauh pada seorang ada orang di situ di sini, di macam apa caranya memelihara ngaren baju jauh ha? Nah, paksa kita ada kirim wakil ganti kita yang menjaga akan anak kita di bidang sembahyangnya. Nyangaran kalau tak tadi wakilnya. Habis si pulang, sasaran kita jualan wajib menjaga sembahyangnya. Iya, nang bagi anak bagi wenda sembahyang. Assalamualaikum malay krom, saya malay pun, he he he he he he he tiga he he he he lawan abahnya sambil baca yasin kabaroknya waka agak, umannya pada gurih, kalau sembahyang ya. nah iya kan yang wilid matinya pang keuntungan waktu kita bujang, bawa wirit banyak-banyak siapa tahu waktu di si bini, kena lawan anak, ada tambah lagi wirit tapi sudah ada ngadarnya ojor, lakar Allah sukar, mbak sudah bini ojor, ngaramnya ada bisanak ojor kalau ya, dia kan ditulis sebagaimana ini membaca juga setelah harinya lagi bujang bisa syabung ngasih bas kalau lagi bujangnya waktu dibuang-buang ragu begini kalau ada kaburin anak lagi nyampe lagi ngetes seneng yang ditulis orang kadang ada mau dapat bawa belajar akan menjadi pedagang ya kalau datang kang lima ya kencian datang di mana Hmm. karena bercucu pulang mangsalan bercucu itu mana cucuk menangis mana kainnya <laughs> daerahan ini jangan sakalinya kada macam tugas baik ul lagi bujangnya lagi pondokan ini bahimat bagi macam macam basalah itu tadi alhamdulillah tadi lagi alhamdulillah jual bareh nah ditulis saja jar ma juhan tahu aja yang repot ini jadi kita nangsunat, pahalanya nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, lagi nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, mau ini nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, nangsunat, salah kejamnya salah ketaraunya lah yang mau pengin lah ini lah aman pokok dua belas terawih sekaligus aku terawih orang beranak-anak anak bolo cucu gulung pokok 12 belas ini gulungan hanya karena terawih daripada indah meninggal terawih nah, betul jadi bujur rohul sudah memang kalau turun kalang dar lagi salah apa anaknya kalau mau mengenal nah ini nih, kita sembahyang lima waktunya mulai umur tujuh tahun anak kita bini-bini laki-laki tujuh tahun tujuh tahun itu sudah kita wajib menyuruhi sembahyang. apabila kada kita suruh berdosa kita tujuh tahun Am, lamun mulai tujuh dididik, sumbayan sampai tujuh belas. Jadi bandel, jadi darah daging, sumbayan wok. Pondasinya umur tujuh. Ah, ah. Tapi jangan dipukul, lamun umurnya 10 sepuluh, kadang mau sumbayan. nah kipas. Eh, tadi datang dari nah, aku catup, kan, kipas. Bercakap semua sembahyang iya kan, yang sembahyang Apa yang memang mau? Apa yang memang mau? Apa yang memang mau? Apa yang memang mau? Apa yang memang mau? Apa yang memang yang memang mau? Apa yang sabar dan kasih sayang memang mau? Apa Sabar dan kasih sayang, karena mau sabar-sabar, sabar dan kasih sayang. Dia atung-atungi, aku baharu ingat diupah seketeng sumbah siapa hendak seketeng sumbah yang jawa, kan? nah, jadi sumbah ketengan. Mbak mau tiba-tiba, mbak -tiba ngga jelas, sumbah dulu. Hmm. Ada guru, tukar orangnya masih hidup, tukar. Aku ada jembatannya silin masih hidup silin yang mati yang ya ya Nah ini burung ini cucunya cucunya buyutnya sudah sembahyang aja berita cuma supaya mengamalkan salawat seratus kali beritaan cucu buyut patung itu semuanya subuh berjamaah. Nah hendak silin ke guruh panas panas lewat kopi ber susu hendak panen lewat kopi ber susu hendak ayah betul Nak godo undak siapa hendak kupi selawat baca seratus ada, nah, pada padanya Muhammad, dapat. Ada locos Selawat Muhammad 100. Iya. Kalau baca selawat seratus lalu nya membaca sekali jadi 100 He selalu alam namat 100 nah iya ya tenang kaya neneh minta kembali dan iya kok hampir ganjir benar masing-masing yang kejolong ah mapa minta bantuan dokter lain minta bantuan dokter lain konsultasi masalah itu pinta kembali tawar ini kekepintaran neneh ditulung baca selalu alam namat sangat terus kacaknya langsung Gogok orang eh. Awalang Hanya eh. nah. Bukan Allah Ta'ala itu mau Lihatkan Ta'ala Siapa hendak masuk surga Nah gawin ini Nah ya Allah Siapa hendak makan gogok siap -mak. Siapa hendak makan Siapa hendak membuat Makan gogok ke selawat Ya Allah itu Karena kesalahan sama jalan Tuhan Mau lakukan surga kan Supaya orang sembahyang sebagainya geng geng geng apa? geng geng geng supaya geng geng geng Upahan yang nyata kan kalau anak, -anak nyata, orang nyata apa kan, kan, dia punya? Supaya jadi orang katain baca salawat dua nih, anak cocok, ham. Nah. Balear minyale memisi anak, kala habisi anak sampai jadi guru salawah, bukan bukan belajar lagi, jadi guru. Nekai nah, maha hati umar, gembiranya umar. Iya tak, nge meteng enggak umannya dan abahnya bisa anaknya jadi guru selawat itulah kalau dia belajar lah jadi gurunya selawat, enak, ajar selawat. kenapa ada <laughs> oh jangan kait dengan abahnya Tuhan di <laughs> makbapaknya kita anak kita nih syukurnya <laughs> jangan bini Tuhan juga sudah dalam syafah Tokoh aja kita isi anak, jadi guru selawat. jadi jangan kelapa, enak, <laughs> enak, enak, enak Cuma aku kena Iskaya <kuh> hanya hendak aja mulai lazimnya cuma kena Iskaya lagi <kuh> Ayuh, itu, <pan. kuh> Ada Iskaya lagi aku jadi Waktu itu kalo insanya gak depan itu Untungnya asal sabar dan kasih sayang Kita naik apa ya, sabar umur dan ada Kada kasih sayang kada sampai gak mau ini Kada tamat sekolah cuma sabar dan kasih sayang ibu bapak oleh saat itu napa? labbirhamu makamah rabdayani sederhan, kagak gampang kasih sayang aku nalah hanya saja tahu mengarang abdha lalu umat itu uyuh mengurus kanak-kanak ii, kayak itu asalnya jadi udah mati bahari umat lalu abdha kayak ini nge-minta sama abdha disana, karena tahunya ikan adalah dalam bisi murid, kalau tahu nanti apa utak guru itu, kasur ikan buruh itu, kamu tahu, saya coba ikan jadi guru hanya tahu, Lamun guru ikan bisi murid seribu, ikan bisi seribu jua hanya tahu, hanya, hanya kawal bakti dalam buruh, Sebab so, kita mau kada merasa itu, tahu pang, Napa sulitnya utak guru itu, sama dengan orang jua juga, apa sulitnya orang bisi anak, mau kada bisi anak, kalau tahu, maka ada empat tahun, jadi ya si bisa anak tok hanya lebih nata nyaman sedikit. ya sakit ya, Allah, bisa berpada. It gigi ini, nah, anak makan apa? Di waktu ribu, bicara, bisa nyambat saja. Lama dan bagaimana bisa datangnya itu? Sebelumnya ini, ini, ini, ini, ini, Ada bisa maksud, tapi menyambat pada kawah, musuh diangkat tahun itu. Nah, anak-anak pagalang terus turun dapur, Papa Ada gampang menggalakkan anak, jadi nah Mengganalakannya, iya, maksudnya ingingat-ingat hmm, lawan umat lawan abah di akhir zaman karena banyak orang yang durhaka lawan ibu dan bapak tidak ada dasar yang sigra siksaannya di dunia sebelum akhirat selain daripada upekul waruben menyakitakan hati umat dan abah atau menyakiti akan badannya hmm. sigra sigra di dunia sebelum di akhirat